di sini kita akan bahas tentang kesehatan keuangan karier, hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Libra di bulan Februari tahun 2022. Untuk persingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Libra di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Libra di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Libra di bulan Februari tahun 2022.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 Nine of short, ataupun 9 pedang. Secara umumnya nine of itu diartikan semakin terbebani dalam pikiran yang membuat semakin terburuk Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Libra akan mengalami penurunan di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan beban pikiran terlalu penat dalam bekerja, terlalu lelah dalam bekerja, terlalu memaksakan diri dalam bekerja yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Di sini juga digambarkan seorang Libra akan Sering terbangun di malam hari dan akan susah untuk tidur lagi, yang dimana di sini akan mengurangi waktu istirahat yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umum, Queen of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan seorang di perasaan diri, dan di sini menggambarkan ada dua prediksi. Yang pertama, seorang libra kesehatannya akan menurun dikarenakan mendapatkan beban pikiran, yang dimana di sini beban pikirannya adalah seorang pasangan yang akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Libra di bulan Februari tahun 2022 dan diprediksi yang lain seorang pasangan akan memberikan seorang Libra masukkan support dan doa dorongan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan untuk kartu kesimpulannya adalah The High Priestess. secara umumnya The High Priestess itu diartikan mahir dalam situasi intuisi mahir dalam menangani segala hal dan jika kartu The High Priestess kita gabungkan dengan kesehatan seorang Libra di sini menggambarkan jika seorang Libra mahir menangani kesehatan yang menurun, maka seorang Libra akan mendapatkan kesehatan yang sangat bagus di bulan Februari tahun 2022 dengan move dan dari pikiran dengan memperbaiki istirahat yang cukup dengan memperbaiki kesehatan yang didukung, disupport oleh pasangan serta orang-orang terdekat di Libra sendiri. Dan untuk kartu keuangan Libra adalah Five Open Tackle ataupun 5 koin. Secara umumnya, five open takal itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan, suka membantu orang lain, namun kita sendiri sedang sulit. Kita sendiri sedang membutuhkan, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Libra di bulan Februari tahun 2022 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, yang dimana di sini digambarkan keuangan dalam kondisi nyaman, kondisi stabil, kondisi keseimbangan, yang dimana juga di sini seorang Libra mampu mengatur pengeluaran pendapatan yang menjaga kestabilan keuangan. Di sini juga digambarkan suatu perubahan perlu dilakukan kepada keuangan seorang Libra, yaitu perubahan yang perlu dilakukan adalah berbagi dengan orang lain jika sudah lapang. Di sini digambarkan seorang Libra suka berbagi kepada orang lain meskipun dalam keadaan membutuhkan, meskipun dalam keadaan sulit, namun di sini sisi positif aura yang positifnya adalah pintu rezeki akan semakin terbuka lebar kepada seorang Libra di bulan Februari tahun 2022. Dan support energinya adalah kenaik of Cup. Cara mempunyai naik off cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Libra sendiri, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Libra dalam kondisi stabil, kondisi nyaman, yang di mana di sini seorang Libra mampu menjaga pengeluaran pendapatan, mampu mengontrol pengeluaran pendapatan yang didukung disupport oleh pasangan, yang di mana di sini akan berdampak positif kepada keuangan, dan di sini juga digambarkan seorang Libra perlu melakukan perubahan. Berbagi kepada orang lain juga sudah lapang yang dimana disini di sini akan berdampak positif kepada keuangan. Di sini juga digambarkan seorang Libra sudah berbagi kepada orang lain orang yang membutuhkan orang di sekitar. Meskipun seorang Libra sedang membutuhkan ataupun sedang dalam kesulitan dan di sini dampak positif orang yang positif didapatkan oleh seorang Libra yaitu pintu rezeki akan terbuka lebar di bulan Februari tahun 2022. Dan jika kartu daya kristis kita gabungkan dengan keuangan seorang Libra di sini menggambarkan seorang Libra mayor dalam Mengatasi segala masalah, mengatasi segala situasi, meskipun di sini kesulitan, tetap suka berbagi kepada orang lain yang memancing pintu rezeki. Akan semakin terbuka lebar, yang dimana di sini naik Cup merupakan orang-orang sekitar, yang dibantu oleh seorang libra yang membuat pintu rezeki semakin terbuka lebar, dan di sini digambarkan seorang libra akan semakin bisa, semakin mampu mengontrol pengeluaran pendapatan yang akan berdampak positif kepada keuangan. Dan untuk kartu, kartu pekerjaannya adalah two of one, ataupun dua tepat secara umumnya, two of one itu diartikan dua tindakan satu lakukan dan satu tinggalkan ataupun bersifat memilih dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Libra di bulan Februari tahun 2022 akan mengalami peningkatan yang dimana di sini terdapat beberapa prediksi. Yang pertama, seorang Libra akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan finansial Karir jauh, lebih bagus lagi, dan di sini juga digambarkan seorang Libra akan mendapatkan satu pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut pekerjaan intinya yang mampu mendongkrak keuangan yang dimana di samping itu seorang Libra mempunyai usaha sampingan, usahanya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan finansial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 Sosok seorang Libra akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus dari seseorang yang lebih tua, seseorang yang lebih dekat dengan Libra yang mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan di sini digambarkan juga seorang Libra akan menjalani dua pekerjaan sekaligus yang dimana di sini pekerjaan inti dan pekerjaan sampingan yang mampu mendongkrak keuangan yang didukung dimotivasi oleh orang-orang terdekat oleh orang tua Libra sendiri. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Libra akan dipilihkan dengan salah satu pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut nilainya sangat besar yang mampu mengubah kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu DIY Prestige kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Libra di disini menggambarkan. Sosok seorang Libra merupakan sosok seseorang yang mahir yang mampu melakukan dua pekerjaan sekaligus meskipun seorang Libra di disini akan mendapatkan. Kelelahan dalam pekerja yang berdampak negatif kepada kesehatan, namun di sini seorang Libra akan terus berjuang untuk mendapatkan karya yang lebih bagus lagi, untuk mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi, dengan mendapatkan dua tawaran pekerjaannya sekaligus dari orang-orang sekitar, dari orang yang lebih pengalaman, dari Libra sendiri. Serta di sini seorang Libra akan membuka sebuah usaha yang dimana usahanya sendiri, yang akan mampu mendongkar keuangan kehidupan yang jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Ace of Cups. Secara umumnya Ace of Cup itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai dan akan memulai. Dan di sini menggambarkan kepada libra yang sedang single baiknya mulai dan mencoba buka pintu hati kepada seseorang yang berada di sekitar seseorang yang dijadikan untuk menjadi pasangan dan mencoba untuk menjalani hubungan asmara agar hubungan asmara lebih bagus lagi kepada seorang libra yang sudah berpasangan. Tata kembali hubungan asmara yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara. Untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan keharmonisan dalam kategori hubungan asmara, serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Libra akan mendapatkan keturunan di bulan Februari tahun 2022, yang dimana di sini awal mula menjadi seorang Libra menjadi sosok orang tua. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of One. Secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kepada seorang libra yang sedang single baiknya mulai untuk menerima seseorang untuk membuka hati yang lima dari sini untuk menjalani hubungan asmara dan menentukan pilihan untuk ke yang lebih serius, ke pernikahan yang tujuannya untuk mendapatkan keturunan agar menjadi pelengkap kebahagiaan hubungan asmara. Dan kepada seorang libra yang sudah berpasangan, menata kembali hubungan asmaranya agar hubungan asmaranya lebih bagus lagi memperhatikan dan memberi perhatian kepada pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang libra yang sudah berpasangan akan mendapatkan sebuah keturunan mendapatkan seorang anak yang di mana di sini menjadi awal mula seorang libra untuk menjadi sosok orang tua yang dimana akan berdampak positif kepada hubungan asmara. Dan jika kartu dekripsi kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara di sini menggambarkan sosok seorang libra mampu menjalani hubungan asmara yang dimana mana di sini dimulai dengan membuka pintu hati menerima seseorang untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius. Untuk menentukan pilihan yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan, hubungan asmara, dan kepada seorang liva yang sudah berpasangan akan mampu menjalani sebagai sosok orang tua di bulan Februari tahun 2022, yang dimana di sini akan mendapatkan seorang anak, mendapatkan seorang keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan seorang liva bersama pasangan di bulan Februari tahun 2022, dan untuk...